Kabar terbaru terupdate dan terhanyat seputar Leslar tentunya Baiklah para sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk menemani santai malam kalian saat ini Tentunya Bapak Mimin akan memberikan kabar terbaru Para sahabat ya, seputar idola kita Tak lain Lesti dan Rizky Bilar Tentunya kita ke kabar pertama, ada sebuah info bahagia juga buat kita semua para fans. Tentunya sebentar lagi kita akan menyaksikan Rizky Bilar di acara Program Crazy Fast Animation 2 bersahabat ya, tentunya Bang Bilar akan main film. Dengan tentunya varian terbaru pasabat ya, otomotif nih di bagian otomotif, tentunya Rizky Bilar akan... Sebagai bintang, persahabat Yah, wow, makin gak sabar tentunya saksikan segera tanggal 19 Juni 2021, persahabat Yah dicatat, tentunya bersiaplah untuk menyaksikan film otomotif Indonesia, persahabat Yah yang paling nanti. Tentunya mudah-mudahan kita mendapatkan kejutan bahagia dari idola kesayangan kita. Berikutnya, bersahabat kita lihat juga di sini ada kabar terbaru. Tentunya, Kak Nova, alhamdulillah, sudah ada di Indonesia. persahabat ya, di akun Instagram pribadinya, Kak Nova mengunggah sebuah postingan video bersahabat yang mana tentunya Kak Nova di sini terlihat mendapatkan kiriman raja si dari ibunda bersahabat ya, Haduh. Tentunya cute banget, ada sebuah kalimat caption yang dituliskan. Dikirimin raja si ama ibu nih, makan yang paling ditunggu-tunggu di Indonesia. Rasanya mantul, sambelnya pedesnya dan porsinya pas tuh, bersahabat ya. Alhamdulillah kanova sudah di Jakarta, tentunya lagi di isolasi, bersahabat ya kita lihat aja sebuah percakapan. Di situ. Tentunya lagi dikurung ya Kak, WKWKwK WK WK satu minggu kerasan gak Kak, aduh kerasan gak, kerasan gak ya, kerasan lah, kata kanova persahabat ya. Tentunya kanova sedang diisolasi persahabat ya, satu minggu, tentunya mudah-mudahan diberikan kesehatan terus persahabat yang untuk keluarga Rizky Vilar. Kita pastinya akan dikasih Kejutan spesial bahagia langsung dari keluarga besar Lesti dan Rizky Vilar. Dan selanjutnya bersama kita mendapatkan kabar terbaru soal Rizky Bilar. Bersahabatnya kita lihat aja ke berikutnya. Wow, tentunya calon manten mempelai pria sedang makan rujak bersahabat ya, bersama Bang Putra tua. Wow, lagi kumpul bersahabat ya. Terlihat banget gantengnya bersahabat ya. Aura calon pengantin sudah terlihat jelas nih. Dari raut wajah Rizky Bilar yang semakin hari semakin bersinar ya. Tentunya semakin kita bangga dan bahagia mengidolakan Leslie dan Leslie Bilar. Mudah-mudahan banyak orang yang selalu mendukung dan mendoakan persahabat ya untuk hubungan Leslie Bilar. Tentunya kita selalu kompak dan selalu solid, selalu mensupport persahabat ya untuk idola kesayangan kita. Kita masih menunggu cidukan selanjutnya, para sahabat mudah mudahan tentunya ada si cantik si gelis lesi kejora, sahabat ya kumpul bareng bersama Rizky Bilar. Tentunya tetap pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan cidukan vitamin selanjutnya, para sahabat ya. Mungkin ini dulu informasi di malam hari ini. Bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar. Bang mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.